Bumi semakin lama semakin panas. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Cahaya matahari menyinari Bumi. Sebagian panas matahari diserap oleh Bumi dan sebagian lagi dikembalikan ke angkasa, tetapi terperangkap dan kembali lagi ke Bumi. Hal ini disebabkan karena asap kendaraan bermotor dan asap industri menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Pengguna freon atau klorofluorokarbon pada perangkat dingin dan lain-lain, sehingga terjadi kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Naiknya konsentrasi gas karbon dan gas-gas lainnya di atmosfer menyebabkan efek rumah kaca, sehingga terjadi pemanasan global. Sekian penjelasannya.